Ketika Fajar mulai menyingsing, di saat itulah kami mulai bergerak. Ada tanggung jawab besar yang diamanatkan kepada kami. Sebuah upaya untuk memberi yang terbaik, menyalurkan kepada yang membutuhkan. Perjalanan yang penuh liku, berpacu dengan waktu. Ini bukan tentang seberapa jauh kami melangkah, Seberapa kuat kami berjuang Tapi lebih dari itu Seberapa banyak kebahagiaan yang bisa ditebarkan untuk negeri ini Tak ada yang lebih berarti Selain menghadirkan senyum bahagia di wajah mereka Semua itu kami lakukan karena kami selalu hadir untuk negeri Ketulusanlah yang tidak pernah melelahkan kami Karena ini adalah Tanggung jawab.